Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat petani milenial Kembali lagi bersama saya di podcast Agritech SMKPP Negeri Sare Aceh Nah sahabat petani milenial Kali ini kita bakalan Podcast bareng Siswi SMKPP yang Wah ini siswi berprestasi prestasi loh Luar biasa Halo apa kabar Halo Kak baik Nah, Mau kenalan nggak? Mau kenalan dong pastinya ya. Nah, kali ini kita bakal membahas tentang stigma masyarakat mengenai sekolah pertanian bersama. Boleh dong kenalin dirinya. Halo, perkenalkan nama saya Aisyah Humaira. Saya siswi dari kelas 11 A2, jurusan Agribisnis Taman Pangan dan Hortikultura. Oke, keren banget. Apa kabar? Dan Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman juga. Nah, Uh, Aisyah, way uh, ini sebelum kita mulai ke topik kita nih, uh, boleh nggak kakak nanya? Boleh dong, saya nggak boleh Oke, okay. uh, Aisyah gemar nggak sih di pertanian? Punya, maksudnya memang minat pertanian nggak sih? Dari dulu? Uh, dari dulu ya enggak gitu, baru di sini aja gitu baru masuk SMK gitu minat ya, banget membudidak ya, pertanian. Terbuka gitu ya. ya. Benar -benar. Nah banyak nih pandangan masyarakat mengenai sekolah pertanian yang katanya ngapain sih sekolah pertanian enggak terlalu penting gitu karena ilmu pertanian itu nggak perlu dipelajari mendalam gitu, ilmu pertanian itu nggak perlu kayak harus uh, sampai sekolah tinggi tinggi tentang pertanian nggak perlu gitu banyak banget ya? Banyak banget. Nah, menurut Aisyah sendiri gimana? Tentang uh, pandangan orang itu? yaitu itu 100% nggak benar Soalnya pertanian nggak sebur yang dibayangkan gitu Pertanian, ya memang sih pertanian itu mungkin bertemannya dengan sawah, dengan cangkul gitu Tapi mungkin itu nggak 100% benar, karena uh, yang kita tahu bahwa No farm, no food, no life gitu. Nah, di kata-katanya itu aja bahwa nggak ada pertanian itu nggak ada makanan dan enggak ada kehidupan gitu. Berarti dalam kehidupan pertanian itu sangat penting gitu. Nggak seburuk ini bayangkan gitu kak. Iya yeah, benar banget. Nah jadi. Uh, benar-benar kontra ya, sama ya. pendapat orang yang bilang bahwa pertanian itu enggak penting. Enggak perlu kok, harus sekolah pertanian. Enggak perlu gitu, itu benar-benar salah ya. Menurut Aisyah, nah Aisyah sendiri masuk ke sekolah pertanian, gawainya gimana? Keinginan sendiri atau dorongan dari orang tua gitu? Fafik-fafik sih, Kak. Enggak uh, dari keinginan sendiri juga ya, pastinya karena dorongan orang tua gitu dari penjelasan-penjelasan orang tua bahwa... SMK Pertanian itu bagus, nggak seburuk yang dikira-kira oleh banyak orang gitu soalnya Isha sendiri juga mengira bahwa sekolah pertanian itu nggak terlalu penting gitu Kak, karena ngapain sih sekolah jauh-jauh tapi nyangkol gitu ke sawah gitu gitu kayak nggak penting gitu iya benar-benar. Tapi Aisyah juga awalnya sebelum masuk ke sini pandangannya juga kayak orang-orang gitu iya, ya sama kayak orang -orang. kebanyakan orang-orang yang bilang bahwa sekolah pertanian itu nggak penting gitu. Lalu waktu Aisyah dikasih dorongan sama orang tua gitu maksudnya bukan berarti paksaan ya iya, gitu, bukan. cuman dibilang kalau sekolah pertanian aja gitu. Nah. Waktu itu kan, posisinya Aisyah ini kan kontra ya. Maksudnya kayak sama pertanian, "Aduh, ngapain sih?" Gitu. Jadi, ya bener -bener. apa yang memotivasi Aisyah sendiri sehingga Aisyah mau masuk ke sekolah pertanian, padahal Aisyah sendiri merasa bahwa ngapain sekolah pertanian gitu Iya Benar, uh, gimana ya? Waktu diajak untuk masuk ke SMK, kayak "Aduh, ngapain masuk SMK pertanian di situ?" Kan kerja cuma nyangkol, bawa traktor, sawah, panas-panasan. Ini pasti nggak menyenangkan, ya seru gitu hmm. uh, Setelah Aisyah cek-cek kembali Rupanya banyak nih Lulusan dari SMK Pertanian Itu menjadi orang-orang yang sukses Orang-orang yang tinggi gitu Berarti Wow, berarti nggak seburuk yang Aisyah bayangkan gitu Rupanya SMK Pertanian ini uh, Penting gitu bagi kehidupan Dan masyarakat sekitar gitu Dan pada akhirnya harus dicoba nih gitu Iya, pakai kecandu sendiri nih Sampai dengan sekarang SMK Pertanian. Wah luar biasa Berarti Uh, berawal dari pandangan Aisyah sendiri juga yang ngeliat wah ternyata banyak lulusan pertanian yang enggak nganggur gitu iya. ya bahkan uh, saat ini waktu covid ini satu-satunya pekerjaan yang tidak terhambat itu pertanian loh gitu nah uh, dua tahun udah Aisyah uh, menjadi bagian dari sekolah pertanian gitu pasti banyak ya yang udah uh, Aisyah dapetin gitu Alhamdulillah banyak tapi enggak seluas uh, um, ilmu pertanian pada umumnya gitu belum tercover semua rasanya gitu ya kalau misalnya dipersen kan 2% juga mungkin belum sampai Wah, gitu berarti luas banget dong luas ilmu pertanian bagi Asia ya Soalnya banyak juga orang yang nuntut ilmu pertanian itu sampai ke luar negeri gitu Bukan di Sare ataupun di daerah Indonesia aja Bahkan banyak orang sampai ke luar negeri demi nuntut ilmu pertanian gitu Iya luas ya. banget gitu Kak Iya bener-bener banget Berarti dua tahun udah Aisyah di sini dan uh, langsung menjadi bagian uh, dari pertanian Sekolah pertanian gitu Nah dari uh, mungkin pengalaman Aisyah langsung gitu merasakan uh, tentang sekolah pertanian itu Gimana nih maksudnya Uh, pendapat Aisyah dari pengalaman yang langsung Aisyah jalani gitu gimana? Soal pertanyaan itu gimana sih ternyata? Ya seru sih, uh, emang prosesnya itu capek, tapi hasilnya memuaskan prosesnya itu nggak menghiatin hasil gitu walaupun uh, prosesnya itu capek, lelah tapi hasil yang dihasilkan dari proses kita ini tadi itu nggak menghiatin hasil sama sekali gitu kak gitu jadi ilmu dapat uh, pokoknya intinya proses itu terbayar semua dengan hasil yang kita dapat gitu iya bener-bener banget nah uh, kan tadi Aisyah bilang kalau ilmu pertanian itu belum tercover semua selama 2 yeah. tahun berarti Aisyah masih ada niatan nih mau lanjutin nanti ke perguruan tinggi di yang uh, bidang pertanian, jurusan pertanian lagi gitu ya pastinya itu uh, ada mau banget gitu wah lah. candu berarti ya candu banget gitu uh, apa sih hal yang paling menarik buat Aisyah di pertanian itu? Uh, gimana ya Kan uh, sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia bener, lain bener gitu banget. Nah salah satunya itu pekerjaan dari petani Petani selain kita, dari untuk diri kita sendiri bermanfaat gitu Juga bisa disalurkan nih manfaatnya kepada orang-orang lain Jadi makanya Aisyah tuh candu banget dengan pertanian Karena dapat menyalurkan manfaat kepada orang-orang lain gitu Wah iya bener banget sih Nah kan banyak juga nih pandangan dari masyarakat yang bilang kayak gini nih oh, Buat apa sih? Uh, sekolah pertanian gitu lulusan pertanian emang jadi apa gitu bahkan paling cuma jadi petani seolah pertanian itu pekerjaan sebagai petani itu rendah banget gitu hmm. ya kan nah sadar gak sih bahwasannya tanpa petani kita itu enggak uh, ada asupan gitu yang memberi makan kita itu dari petani gitu enggak ada uh, TNI yang hebat tanpa seorang petani enggak ada dosen yang uh, luar biasa tanpa seorang petani jadi semuanya itu petani itu berkaitan loh sama sebuah pekerjaan ya, bener -bener. nah bukan berarti pekerjaan lain enggak bermanfaat ya semua bermanfaat gitu tapi jangan pernah remeh kan petanian. Nah tau gak sih kalau di luar negeri itu kalau orang ditanya, what is your job? Mereka pasti kayak jawab, uh, seorang petani itu bakal jawab, I'm a farmer. Kayak ada rasa bangga gitu buat yeah. bilang, saya seorang petani. petani gitu. Bangga mereka bilang mereka petani. Kenapa? Karena itu pekerjaan yang pertama halal pastinya, kemudian juga mulia banget pekerjaan sebagai petani. Kemudian petani itu bukan berarti kita mau cuma nyangkol ya, ya Aisha, yang Aisyah bilang gitu. Bukan berarti cuma nyangkol, tapi juga banyak yang lainnya bisa jadi ya, petani. Apalagi sekarang kita udah di, udah berada pada zero gitu gimana ya, oh, era globalisasi itu uh, semua berbasis teknologi gitu Kak nggak ada uh, yang bukan yang nggak ada maksudnya yang manual itu udah rata-rata nggak terpakai nah, gitu jarang banget kita yeah, ketemuin gitu, gitu, gitu kan yeah. nah menurut Aisyah nih dari lulusan pertanian tadi itu bisa jadi apa aja sih? duh banyak banget Kak nggak bisa disebutin satu-satu sih uh, yang mungkin Uh, ada penyuluh, penyuluh pertanian gitu, dosen, guru, TNI juga bisa dari pertanian. Bukan berarti lulusan petani itu besarnya, uh, cita-citanya tuh pekerjaannya tuh yang bersangkutan dengan petani gitu enggak uh, gitu. Iya, langsung kayak nyangkul orang, hmm. masih di pikirannya kayak... Wah, petani nyangkul dong, capek iya. dong, berkeringat dong, gitu kan? Padahal nggak gitu juga kok, teman-teman semua. Iya, kan? iya benar itu menurut pengalaman Esha sendiri gitu. Ngapain sih Syah sekolah jauh-jauh, sekolah tinggi-tinggi, tapi masuk ke sawah? Mending sekolah di SMA atau gini-gini-gini? Iya, memang uh, uh, jadi kayak gimana ya? Kayak keikut juga? Oh iya, ngapain coba sekolah tinggi-tinggi tapi uh, nyangkul? Tapi apa saja kita coba mencoba dulu gitu iya, ya, ya kan? berarti sempat berpikiran juga, berarti sempat ada teman juga yang maksudnya bilang kayak, ada, kayak ada, ada, ya ada sih gitu. kakak juga dulu pernah maksudnya punya temen yang kayak gitu cuman, wah pendapat orang beda-beda ya, kita juga gak bisa kayak harus uh, meyakinkan banget dia ya, kamu harus ini, kan kita gak bisa juga maksain perasaan orang gitu, pandangan orang kita gak bisa gitu tergantung orang itu sendiri, nah dari bidang pertanian yang udah Aisyah dalami yang lebih kurang 2 tahun ya, ya. sama 2 tahun ini Uh, banyak gak sih maksudnya yang memang, wah nyusul banget dulu bilang kalau pertanian itu gak bagus, ngapain suka pertanian, ada gak sih? ada, pastinya juga malu gitu depan orang-orang, uh, kalau uh, kita pernah setuju gitu kalau misalnya pertanian itu gak penting gitu jadi kemarin bilangnya pertanian gak penting, sekarang <laughs> jadi bagian pertanian gitu kan, aduh ya bener juga nih malu gitu rupanya enggak gitu, rupanya pertanian gak seburuk yang kita kira gitu nah. Kalau Aisyah punya kesempatan untuk bisa berbicara di depan orang banyak, uh, Aisyah mau nggak sih bilang kalau misalnya maksudnya kayak mengutarakan isi hati Aisyah tentang bahwa pertanian itu nggak seburuk itu gitu? Ada nggak sih yang mau Aisyah sampein buat orang-orang yang uh, punya stigma tentang sekolah pertanian gitu? Apa sih yang mau Aisyah sampein oh ya buat teman-teman dan semuanya? Percaya bahwa pertanian itu gak seburuk yang kalian bayangkan gitu Pertanian itu pekerjaan yang sangat mulia gitu Karena menyebarkan manfaat kepada orang lain Dari kita untuk semua Jadi jangan pernah berpikir bahwa petani itu hanya sebatas uh, turun ke sawah nye, uh, Manen uh, dan lain-lain Bahwa kalau misalnya uh, pertanian itu gak seburuk yang kita bayangkan bahwasanya bahwa, padahal pertanian itu sangat bermanfaat bagi kita dan semua orang gitu jadi jangan pernah berpikir kalau petani itu kerjanya cuma nyangkul nyiram manen itu enggak gitu ya yeah, dan ilmu pertanian itu luas banget loh teman-teman bukan cuma sekedar kita tanam kita siram kemudian langsung jadi hasil enggak yeah. masih banyak ilmu yang belum kita tahu bahkan dulu juga kita kiranya gitu ya yeah, okay. Oh dia, ngapain sih bertani langsung tanam siram kemudian juga nanti keluar buah gitu enggak kok semuanya itu butuh proses dan setiap kegiatan pertanian itu setiap step-step itu dalam banget ilmunya dari ilmu tanahnya pokoknya semuanya itu udah wah luas-luas banget ya kan kasih pengen nyambung lagi gitu jadinya ke pertanian nah buat teman-teman nih buat adik-adik yang sekarang lagi duduk di sekolah menengah pertama atau MTSN sederajat yang masih bingung mau melanjutkan sekolah kemana boleh kok masuk ke sekolah pertanian Jangan uh, berpikir bahwa saya nggak bakal jadi apa-apa kalau di sekolah pertanian jangan pernah berpikir eh, demikian bener. karena kita nggak tahu ya takdir orang juga kita nggak tahu nantinya jadi apa gitu tapi pertanian itu punya peluang usaha yang besar Jangan pernah ragu buat masuk ke pertanian. Jadi buat kalian yang masih ragu, masih bingung mau masuk ke mana, boleh langsung masuk ke uh, mendaftarkan diri ke sekolah pertanian, bukan cuma di SMK PP Negeri Sare ya, di seluruh penjuru Indonesia. Nah, khusus buat SMK PP Negeri Sare Aceh, nah kali ini sedang membuka pendaftaran ya. Pendaftarannya, Kak. Pendaftaran. Nah, buat teman-teman yang berminat, boleh langsung mendaftarkan diri ke SMK PP Negeri Sare Aceh. Buat kalian yang masih belum tahu tentang SMK PP Negeri Sare Aceh lebih jauh, itu boleh uh, searching itu melalui media sosial media sosial uh, punya SMK Negeri Sare. Dimulai dari YouTube, Instagram, Facebook dan media sosial lainnya. Benar ya? ya benar ya? Nyesel enggak sih sekolah di sini Aisyah? Kayaknya soal komentar di persen kan 0% sih Kak. 0%. gak ada, wow. ada penyesalan sedikit pun sekolah di sini. Ya mungkin keluhannya cuma capek, tapi uh, capeknya tuh pasti terbayar dengan hasilnya gitu. Ya, benar banget. Menurut saya setuju banget sih sama ini. Wah, keren banget! Aisyah, uh, menurut Aisyah sendiri nih, tentang pertanian khususnya gitu. Eh, uh, ada gak sih di bidang pertanian itu? Menurut Aisyah, apa sih ini? Ini tuh mengganggu banget. Ada gak sih bidang pertanian yang maksudnya uh, ilmu pertanian yang gak, gak bermanfaat gitu? Ilmu pertanian yang gak ada manfaatnya itu ada gak sih? awalnya ada ternyata semua yang uh, dijelasin itu semuanya punya manfaat nggak ada yang enggak ada manfaatnya gitu jadi semua yang ada di ilmu pertanian itu semuanya bermanfaat dan mempunyai uh, efek gitu ke depannya bagaimana gitu iya keren banget ilmu pertanian itu keren banget loh oh ya kita punya hmm. yel-yel pertanian Wadah. selalu di hati keren. karena di hati, hati. Ada, ada, ada di pertanian di ada. wah pertanian itu luas ilmunya benar-benar luas dan itu akan selalu kalian ingat kemanapun kalian pergi jangan pernah bilang bahwa ilmu pertanian itu sempit sekedar mencangkul tanam siram ya, panen itu nggak benar itu benar-benar benar, itu benar, -benar karena memang ilmu pertanian itu luas, sekali lagi ilmu pertanian itu luas Dan kalian gak akan um, merasa dirugikan ketika kalian mau menempuh pendidikan di bidang pertanian Dan gak ada lulusan pertanian yang memang gak ada pekerjaan gitu Karena dia punya basic pertanian tapi dia, wah saya gak ada pekerjaan, pekerjaan itu gak benar Kenapa? Karena uh, basic pertanian itu punya peluang usaha, peluang kerja yang luar biasa besarnya. Bener ya Aisyah? Bener banget Kak. Nah Aisyah sendiri uh, dari keluarga itu, dari saudara-saudara, ada nggak sih yang memang uh, sekolah pertanian awalnya gitu? Belum pernah sih Aisyah pertama nih. Pertama, wah pembukaan Pembuka. dia Aisyah. Semoga membuka pintu hati semua orang-orang. Untuk masuk, uh, meneruskan pendidikan ke sekolah pertanian ya pastinya. Ya tapi setelah itu alhamdulillah udah ada beberapa gitu masuk juga ke sini. Wah, berarti aja udah pernah ya? Udah pernah belum nih ngasih-ngasih, kayak uh, kamu masuk ke sini aja menyarankan kemudian ceritain itu pernah gak sih? Pernah. Uh, dan pun emang tertarik sendiri gitu, saudara bilang kakak enak ya di sana. Adik mau juga lah gitu. Jadi saling sama-sama kasih-kasih info gitu. Yeah. Wah, keren banget. Nggak terasa ini udah lama banget kita ngobrol dan asik banget. Bener-bener ini asik <tuk> banget ngobrol bareng Aisyah Humairah dari kelas 2 ya. Iya ya, dari kelas 2. Wah ini uh, waktunya juga kita terbatas. itu Mungkin sampai di sini aja. Nah jangan lupa buat teman-teman yang tadi masih bingung mau meneruskan pendidikan kemana. Masuk ke sekolah pertanian. Aisyah masih ada mau disampaikan nggak ke teman-teman sahabat petani milenial semua? ya Uh, intinya jangan anggap remeh pertanian. Iya benar, jangan <tuh> pernah anggap remeh pertanian karena pertanian itu beda dan luar biasa. Benar, pertanian bisa pertanian hebat, pertanian modern. Oke mungkin sampai di sini aja. Terima kasih Aisyah udah ya, mau jadi, iyo, ya, <tuh> ya makasih. udah mau datang ke podcast kita. Mungkin hanya sekian dari kami. Kami akhiri dengan wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.